Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Production kenapa sekarang channelnya jadi production karena benar-benar banyak masukan teman-teman ja, eh, coba jadi jangan ngebahas hanya tentang foto video soalnya kan kalau production bisa luas ya kita bisa ngebahas produksi musik, produksi event atau produksi apapun yang industri kreatif pokoknya hal, -hal yang berbau produksi saya bisa ngebahasnya Nah episode kali ini saya bakal ngebahas tentang teman-teman hmm, mungkin dari episode kemarin episode kemarin saya udah pakai setting ini jadi setting ini itu sebenarnya meja uh, ini sekarang jadi meja kerja atau meja editing saya uh, baru baru dirapiin mungkin di video-video sebelumnya udah nongol cuman asalnya cuman berantakan cuman dipakai untuk nyemban barang saya pikir sayang banget kalau misalnya nggak dipakai atau nggak dimanfaatin makanya sekarang saya rapiin. Nah, saya bakal bener-bener ngerapihin uh, meja kerja saya di, coba dibikin senyaman mungkin kerja saya dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah ini. ini. teman-teman di sini bisa lihat di sini ada laptop untuk kerjaan saya, entah saya entah bikin uh, script, entah ngedit semuanya bakal saya lakuin di meja ini. Makanya saya ingin benar-benar bikin meja ini senyaman mungkin. Walaupun dengan barang-barang seadanya, tapi semoga meja ini benar-benar bisa jadi meja yang produktif untuk saya. Bisa lihat masih banyak barang-barang yang sebenarnya nggak diperluin untuk di sini. Kayak misalnya kabel masih berantakan, kita bakal rapihin. Yuk, hanya teman-teman bagaimana hasil renov, bukan renov, Ya, beres-beres meja kerja ini. Kita ganti colokan pakai yang lima colokan, soalnya yang kemarin empat kurang karena habis. Biasanya butuh sekitar 3 1 sampai 3 lah. Biasanya kalau medit, bagaimana stopsetnya ada gimana? kita bakal ah, terendam kalau pernah agak beda, beda sama yang ini bentuknya, kan kita bakal ngecek ini terendam yang gak enak, ngekerendam ini biar suaranya juga lebih enak juga. Ini dia setting yang baru. Mungkin nggak banyak perubahan, cuman emang bener-bener udah dirapi-rapihin. Mejanya bener-bener yang ada di atas meja cuman untuk kebutuhannya edit. Tambahannya mungkin cuman ada satu layar tambahan. Speaker udah di sini juga, speaker eksternal. Kabel-kabel tetap nggak uh, bisa serapi gimana, karena emang saya juga itu orangnya nggak terlalu rapih banget. Cuman ini udah semaksimal mungkin yang saya bisa. Tambahannya paling di sini ada mousepad yang panjang biar enak pakai mouse. Soalnya kita kalau pakai dua layar saya cuma ngatur di sini kurang enak juga ya pas pakai layar berikutnya. Nah, seperti itu tambahan-tambahan aksesoris di tembok aja untuk peredam juga, untuk suara biar nggak ngegema. Itu apa lagi ya? Oh iya, di belakang sendiri teman-teman bisa lihat saya nyimpen beberapa harddisk. Jadi di belakang itu untuk penyimpanan hard disk karena laptop yang saya pakai ini Macbook Pro 2013, LED 2013 ini memorinya walaupun udah SSD, cuman yang jadi masalah dia ini memorinya cuma 256GB. Jadi untuk software-software aja udah kepenuhan. Dan saya nggak nggak bisa, nggak nyaman lah kalau misalnya semuanya dikerjain di laptop, kadang-kadang bisa takutnya laptopnya ngeheng juga, makanya saya pakai hard disk eksternal. Udah sih, nggak terlalu banyak perubahannya. Ini aja dulu. Cuman ini, ingat, ini bukan setting yang maksimal. Eh, bukan final ya. Soalnya ke depannya juga kita bakal terus berkembang. Dan mungkin kebutuhannya juga bakal nambah. Makanya dukung kita terus biar bisa upgrade-upgrade lagi. Dan mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Di saat kita upgrade, beli apa-beli apa. Mungkin kita bakal review juga. Cuman gini aja sih. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja yang... Setting ini di sini ada apa aja, harganya, udah itu, mereknya apa, mungkin kita bakal jelasin di video berikutnya. Makanya komen aja kalau misalnya emang teman-teman pengen tahu kita di sini pakai apa aja sih yang ada di sini, speakernya apa, layarnya apa, spek macbooknya kayak gimana dan cara kerja di saat editing video kayak gimana. Komen aja di kolom komentar biar mungkin nanti saya bakal bikin videonya video kali ini cukup dulu sampai sini. Jangan lupa dukung terus channel kita biar terus berkembang dan kalau misalnya teman-teman ada masukan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Tunggu terus video-video dari channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.